Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Sebentar lagi Akan datang bulan suci Ramadan Berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? Udah siap-siap belum? Belum Ibu mau ngawinin Ibu mau kondangan Jauh-jauh hari udah dipersiapin belum? Kenapa Ramadan? Ini bulannya umatnya Nabi Dimana setiap hembusan nafas Akan dihitung dikir setiap lelah akan dihitung ibadah. Setiap orang yang dimana nafasnya itu adalah sebagaimana harumnya surga. Kenapa kita nggak siap-siap kalau di Jakarta mau datang bulan Ramadan tuh dicat? Rumah dicat rapihin, joknya digantiin. Kenapa menyambut bulan suci Ramadan? Ini cara kemuliaannya. Ini cara kemuliaannya, ini Ramadan akan dikit lagi akan datang, siap-siap dari sekarang Ya, Ramadan pasti akan datang, tapi nggak tahu umur kita akan sampai ke Ramadan atau atau enggak Kenapa? Karena inilah kebahagiaan kita menyebut bulan suci Ramadan, ini adalah satu pahala besar buat kita Insya, Insya Allah. persiapin dari sekarang, mukenanya yang nggak mau beli dicuci Cuci yang rapih, diplastikin, kenapa? Saat dipakai nanti di bulan Ramadan udah wangi yang namanya apa namanya, sejadah, sejadah dirapin tapi tolong buat ibu ya. Kalau jalan terawih, kena sama sejadahnya bawa bareng-bareng, jangan sejadah memukena duluan. Perempuan kadang begitu pak, abis buka puasa nih, dia ngomong tuh, nah, nah, sini, neng, sini, nih, sejadah memukena, taruh tuh dekat tiang ya. Sering gak begitu? kan bisa kebayang sejadah memu kena jalan duluan orangnya kemana? masih makan bihun kebayang kalau bapak yang begitu kain duluan yang nyampe kalau kain yang nyampe bapak datang pakai apa? jangan dong ya niat dibarengin dengan tingkahlah lah paham ya? insya Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tanam kegembiraan kita dari sekarang Untuk menyambut bulan suci Ramadan Insya Ayuhal hadirun jama'ah rahimah Pak, bu, anak Mau main silahkan Silahkan Mau main silahkan, tapi ingat de, Tolong jangan main lato-lato tengah hari Emosi dikit naik Jadinya emosinya ini kalau ada orang tua yang lato-lato punya anaknya, anak lagi tidur nih malam, mainin lato-lato samping kupingnya, biar dia rasain enak kagak tuh. Saya bingung sama ini mainan, lah ilaha illallah. Tapi hati-hati ya, kemarin udah ada viral tuh, bola lato latonya kena biji mata, kena bola mata bola matanya pecah, dan akhirnya buta permanen. Nah, udah lagi salah juga kadang kalau kita lagi lihat mainan dulu udah nggak ada di anak sekarang ya betul nggak? dikit-dikit handphone betul alhamdulillah sih adanya lato-lato alhamdulillah handphone nya berkurang betul kan? tapi emosi kita nggak berkurang naik betul nggak? kebayang matahari lagi ada di atas jidat tak tok tak tok tak tok tak tok ini dia hati-hatiin ya, hati-hati jangan sampai celah, celaka. Bu, Pak, tolong diselamatin anak-anak kita. Hati-hati Pak. Ini zaman makin kemari, makin ada aja. Handphone anak punya, biarin tuh anak kalau butuh di dalam sekolah pelajarannya, biarin handphone dikasih. Tapi saat sekolah selesai, handphonenya dia tarik. Bisa nggak begitu? Gak bisa, bib ngamuk anaknya masa orang tua kalah sama anak nggak tega bib bapak ibu sekarang nggak tega di dunia di akhirat anak nggak pakai nggak tega sama orang tua masuk ke dalam neraka bib alhamdulillah bib saya punya anak ma anteng bib nggak pernah keluar rumah yang penting handphonenya di tangan iya bagus bagus begitu bagus ibu kira udah aman bapak kira udah aman itu handphone di tangan kalau ni anak pulang sekolah di kamar nggak keluar keluar itu yang dipegang bisa ngejelajah dunia bapak ibu dia bisa kemana aja lewat handphone otaknya mulai dicuci media sosial dia punya pakai jadi manfaat media sosial boleh media sosial dipakai untuk kemanfaatan boleh ambil ilmu yang baik buang yang jelek. paham ya mau ngapain aja silahkan tapi satu yang namanya apalagi perempuan perempuan kan punya kehormatan betul seorang perempuan punya kehormatan surga ada di bawah telapak kaki siapa? ibu nggak ada surga di bawah telapak kaki bapak betul kan? kenapa? karena perempuan ini terhormat jaga dong marwahnya jaga kehormatannya udah pakai kerudung bagus udah cakep banget dia joget-joget ini saya cuman mau sampein juga nih para kiai untuk para alim ulama tolong kalau acara proses pemakaman ingat ya prosesi pemakaman jangan pernah ada perempuan yang ikut di dalam proses pemakaman Faham? kenapa ini banyak yang jeleknya daripada yang baik yang pertama aurat perempuan gampang terbuka yang pertama nih nih, nih tangannya perempuan ini ini aurat paham ini aurat saat lagi lu ngapain sih pakai ikut, gali kubur emang enggak gendong keranda. Masuk ke liang lahat, nguruk, terus lu ngapain, emang perempuan tuh emang kepo. Mau tahu itu kenapa? Itu bagaimana? Uh begitu, jangan gak boleh kadang ikut aja kerudung cuman sekedar nempel ada enggak yang pernah jalan ikut pemakaman pakai kaos tangan pendek pakai kerudung celana 7/8 ada enggak ya. saat ibu perempuan berpakaian seperti itu jenazah belum masuk liang lahat udah mulai disiksa bib itu orang tua saya biarin bib itu ayah saya bib itu anak saya bib itu suami saya bib itu istri saya yang perempuan biarin diam di rumah. Selesai proses, mau datang-datang, mau ngasih kembang, mau apa? Silahkan, gak dilarang ziarah. nggak apa-apa, tapi saat proses pemakaman, jangan ikut. Saya lagi bilang nih, saya pengen ngomong sama seluruh ada, pengen sampai juga ke Bapak Bupati, bikin surat apa kebijakan dari Bapak Bupati. Diwajibkan perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut Diharamkan kalau bisa perempuan ikut di dalam prosesi pemakaman Kenapa? Ini akan menjadi imbas yang besar untuk jenazah kelak nanti Na Mau ikut silahkan Tapi jangan pernah ikut sampai ke dalam proses pemakamannya Tunggu-tunggu jauh-jauh Tunggu di mobil kek tunggu di tempatnya sana ke jangan masuk dulu, sampai selesai laki keluar, perempuan masuk silahkan paham ya? insya, ini tolong nih disampaikan para alim ulama tolong sampaikan perempuan-perempuan yang ada di rumah kita Ya, saya lagi kampanyain ini kenapa? ini yang masih pegang tradisi perempuan yang gak ikut di dalam prosesi pemakaman, cuman golongan para habaib dan syarifah mereka masih pegang teguh apa yang diajarkan oleh datuk-datuknya kita nih urusan budaya. Kalau budaya, urusannya Nelanggar syariat. Jangan diikutin. Paham? Paham ya? Insya? Insya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lagi juga mau ngapain perempuan ikut? Bip itu suami saya. Oke. Okay. Itu suami. Bip saya rapat. Aurat saya nggak kelihatan. Iya. Pakai cadar bip. Iya. Bib tutup auratnya, bib pakai semuanya ketutup. Iya, saat lu nangis di samping makam, ada laki nanya, "Itu siapa tuh?" Itu laki, itu bininya. Wih, boleh juga tuh jandanya. Ah, rapi lagi lah tuh kan jadi gibah, jadi gak bagus kan? Paham ya, Bu? Ya, saya begini, kenapa saya ngejaga, ngejaga kehormatan seorang perempuan. Iya, ngejaga kalau ibu bapak sayang dengan jenazahnya sayangin juga jangan memulai tingkah laku yang tidak ba. baik, yang kedua bu, ibu sekarang kan rapet nih pakai kerudungnya nih betul? besok lu nyapu depan rumah pakai kerudung paham? kadang perempuan bikin geram pak bu, perempuan paling banyak di neraka apa di sorga? karena siapa? karena ulah lu sendiri saat lagi nyapu, nih depan rumah kerudungnya dipakai bajunya tangan panjang nyapu tuh, mau nyapu nyapu bib. tapi kan rumah saya nggak ada yang lewat ini dedaunan bukan makhluk Allah yang namanya debu bukan makhluk Allah angin bukan makhluk Allah semua ini akan menjadi saksi diomil kiamah kita kan pengen kabupaten kuningan Allah jaga betul Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari di Kabupaten Kuningan ini menjadi dampak terbaik untuk siapa? Untuk seluruh negeri di Indonesia, insya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini jadi yang satu manfaat, insya.